But if you close, you are... karena tanah air atau kebangsaan Itu juga sangat boleh Sebagaimana para sahabat Sangat mencintai negeri mereka Mekah Sampai ada yang sahabat sakit Gara-gara hijrah ke Madinah Kangen dengan kota Mekah Kayak Abu Bakar tuh Sampai di Madinah Nulis puisi tentang Mekah Oh Mekah negeri yang tandus Tapi kangen gitu Negerinya tandus Susah dapat air Tapi ngangenin Dan itu sangat boleh Namanya hamiyah Cuman kalau semua itu boleh apalagi hamiyah dan ukhuwah ataupun brotherhood dalam urusan agama. Nah, kalau brotherhood dalam urusan yang lain tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an ayatnya, tapi dalam urusan agama innamal mu'minuna ikhwatun. Semua orang yang beriman itu mukminun, bukan orang Indonesia, tapi mukmin lintas negara dan kebangsaan. Innamal mu'minuna ikhwah. Sehingga dalam analogi Nabi yang lain, Nabi udah ngegambarin apa bentuk uhuwahnya, brotherhoodnya tuh kayak gimana. Bentuk brotherhoodnya itu adalah, Iza shhtaka udhun tada'alahu sairul jasad bis sahri wal huma. Kalau ada satu organ tubuh itu yang ngerasa sakit, maka seluruh organnya akan ikut merasakan tidak bisa tidur dan panas dingin. Itu namanya brotherhood. Mungkin kita masih bisa tidur walaupun baru dapat berita tentang saudara kita yang dianiaya di rohinya. Mungkin kita masih bisa tidur ketika kita lihat ada postingan di IG tentang Suriah, Aleppo, atau tentang Irak, atau tentang Palestina yang sampai kemarin masih apa nggak boleh sholat sembarangan di dalam masjid mereka sendiri. Mungkin kita tetap bisa tidur. Maka berarti makna nggak bisa tidur di sini tidak harus kita tidak bisa melelapkan mata cuman nggak tenang gitu. Sehari wal huma atau ngerasa panas dingin pengen ngelakuin sesuatu itu adalah gambaran paling jujur tentang dia itu punya cinta nggak kepada saudaranya. Bukan dengan kata-kata. Kalau kita bilang mereka adalah saudara kita tapi kita nggak ngerasain apa-apa itu belum jujur. Karena apa yang ada di hati kita lebih lebih jujur. Thank you.